Dan jika hati sudah tak mau, maka jangan datangi aku lagi sampai lari sini. Kisah kita kasih, aku harus pergi, dan jika hati sudah tak cinta. Jangan pernah kau memaksa aku telah lelah dengan semuanya sampai di sini saja Jangan kau datang lagi setelah aku kembali dan ku harus beranjak pergi, jangan kau tangisi. Dan jika hati sudah tak maka jangan datangi aku lagi sampailah di sini. Kisah kita kasih, aku harus pergi. Dan jika hati sudah tak cinta, maka jangan pernah kau memaksa. Aku telah lelah dengan semuanya sampai di sini saja. Oh. Dan jika hati sudah tak mau, maka jangan datangi aku lagi sampailah di sini kisah kita kasih aku harus pergi. Yuk. Dan jika hati sudah tak cinta. Maka, jangan pernah kau memaksa aku terlalu lelah dengan semuanya sampai di sini saja. Dan jika hati sudah teman, maka jangan datangi aku lagi sampailah di sini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 Aku telah lelah dengan semuanya sampai di sini saja.